Waspadai gbp di Sedang Bearish. Bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di atas area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBPUS terus bergerak ke atas dan menembus level 1.32932 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.33383. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212